Hai, hai, kami adalah penerbit Omera Pustaka. Yuk, simak berbagai informasi kami tentang penerbitan buku. Menerbitkan buku sendiri? Kenapa enggak? Kalau kamu berpikir bahwa menerbitkan buku sendiri itu rumit, harus melalui proses seleksi yang panjang dan memakan waktu yang lama, harus memikirkan resiko apakah buku laku atau tidak, dan lain sebagainya, Berarti kamu belum kenal nih yang namanya model penerbitan Indie. Teruslah simak video ini untuk mengetahui cara yang dapat dilakukan untuk menerbitkan sendiri buku Anda secara Indie. Tips yang pertama, siapkan tekad dan waktu. Menulis buku kemungkinan membutuhkan waktu selama 4-12 jam sehari, selama beberapa bulan, sampai 1 tahun. Jika Anda benar-benar ingin menulis buku, dedikasikan sebagian besar waktu dalam sehari untuk mencari ide, menulis, dan memperbaiki tulisan. Banyak penulis menemukan bahwa pikiran mereka paling produktif dan imajinatif saat baru saja bangun di pagi hari. Temukan kapan waktu dalam sehari yang paling produktif dan imajinatif bagi Anda, dan gunakan waktu tersebut untuk menulis. Jangan lupa membaca saat menulis. Membaca merupakan makanan super yang menutrisi para penulis. Sediakan waktu dalam sehari Jika belum Anda lakukan untuk membaca buku dan memikirkan berbagai ide dengan serius Tips yang kedua Bersiaplah Menerbitkan buku sendiri memerlukan banyak inisiatif dan tekad Ingat, minat Anda untuk menerbitkan buku ke masyarakat umum akan menguatkan Anda saat mengalami berbagai kendala Yang pasti akan ditemui di sepanjang proses menerbitkan buku sendiri Meski demikian Menerbitkan buku sendiri dapat menjadi pekerjaan yang seru dan menguntungkan. Tips yang ketiga, buat timeline dan peluncuran buku. Kalau kamu punya target dan jurnal pencapaian setiap harinya, kamu akan semangat untuk menyelesaikan tahap demi tahap hingga peluncuran buku. Siapkan juga konsep pemasaran buku yang akan kamu lakukan. Tips dari Omera, targetkan orang-orang terdekat kamu untuk membeli bukumu. Ceritakan proses menulismu melalui sosial media setiap hari. Baik itu melalui Instagram, story WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Tips yang keempat, tentukan judul yang menarik. Buatlah judul yang dapat membuat orang tertarik. Judul buku dapat menggoda orang untuk membeli buku Anda. Atau sebaliknya, misalnya judul Panduan Konsumsi Produk Susu Terinjeksi Bakteri dan Ekskresi APD. Kalah menarik dari judul Sajian Lesat Gorgonzola dan Madu Tips yang kelima Pilih penerbit yang fasilitasnya sesuai kebutuhanmu Zaman sekarang banyak banget layanan penerbit indie, Tarifnya pun beragam Sesuai dengan kualitas layanan yang ditawarkan Ada yang gratis tapi menerapkan royalti Ada juga yang berbayar tapi keuntungan penjualan menjadi hak penulis sepenuhnya Kalau di Omera Pustaka kami punya tim kreatif yang siap diajak diskusi tentang konsep bukumu. Di video selanjutnya, akan kami jelaskan lebih detail gimana caranya menerbitkan buku di Omera Pustaka. Tips yang keenam, jual bukumu dengan sistem pre-order. Sebagai penerbit indie, kita tentu tidak ingin mendapatkan resiko rugi karena buku tidak laku, padahal buku sudah tercetak banyak. Nah... Dengan kekuatan promosi di sosial media yang sudah kamu lakukan jauh-jauh hari sebelum bukumu diluncurkan, bukumu bisa dijual dengan sistem pre-order, sehingga kamu bisa mencetak buku sesuai jumlah pemesan. Oke, semoga tips-tips ini bermanfaat ya. Kalau kamu punya kendala soal menulis dan menerbitkan buku, kamu boleh share pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video Omera berikutnya.